Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali di Fat Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar Bahagia seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru vitamin bahagia malam hari ini langsung dari idola kita Lesnar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini bangun akan memberikan informasi terbaru nih para sahabat ya ke kabar pertama ada sebuah organ spesial vitamin bahagia yang disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment Sudah di up kembali persahabat ya vlog terbaru Leslar Sama-sama kita kompak yuk persahabat ya mudah-mudahan Vlog Leslar Entertainment ini bisa masuk di jajaran trending Amin Ini cute banget persahabat ya perhatian dari seorang Rizky Bilar Mudah-mudahan persahabat ya tetap konsisten Selalu bisa membahagiakan bunda lesti kejora. Dan untuk berikutnya persahabat kita simak juga Ada unggahan terbaru dari Leslar Entertainment Di laman akun Instagram Leslar Entertainment Satu jam yang lalu memposting foto Bunda Lesti dan Abang Fatih Dan ada sebuah kalimat nih Assalamualaikum katanya tuh Iya dong bun Wow Kita simak di kalimat keempatnya persahabat ya Coba nih teman-teman kira-kira Kenapa ya BBL bilang iya dong apa karena lagi dipuji-puji nih Katanya itu bersama Patty ya Dan banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Instagram Virgo Underscore Leslar Underscore Lovers Mengatakan di kolom komentar Lagi laporan ngenyot PP sampai abang kesel Katanya tuh aduh bikin ngakak banget ya Ada juga komentar lain dari akun Ratila Sandara mengatakan Abang pengen adik iya dong katanya itu ya. tuh ya Aduh luar biasa pokoknya tanggapan dari sahabat Mudah-mudahan tetap kompak Tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya bersahabat kita simak juga Ini ada postingan foto cute ya Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Bersama pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tetapi persahabatnya kita savuk dengan idola kesenangan kita yang selalu menampilkan penampilan luar biasa Keges kekiutan, dan keromantisan pastinya selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Dari Nani SPRNI mengatakan aku emang suka sama pasangan Lestlar Katanya tuh Masya Allah Kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya dari akun junior Dewi Sahara mengatakan gemoy amat nih kabel kesayangan gua katanya tuh luar biasa ya Selalu saja bikin salvo pasangan Leslar apalagi tangan Papa Bilar Perhatikan tuh Rosabat ya memegang pipinya Bunda Les dikejoran comel banget katanya ya Sangat menggemaskan sangat membuat kita bahagia sekali dan selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan terbaru malam hari ini diunggah di GS nya Mas Goli persahabat ya Berada di suatu tempat Tepatnya di acara Dinda How Kita simak di kalimat komentar nih Banyak sekali tanggapan yang diberikan Dari Bilar8846 situ mengatakan Min Leslar diundang sama Dinda dan Raya katanya tuh Kita lihat nih ada jawaban dari Bloom Blumniskyu Iya gak mungkin dong tiba-tiba datang kalau gak ada undangan Katanya tuh bersahabat ya Ada juga komentar dan tanggapan lain Dari Marlena via Fiasahira situ mengatakan Lagi menghadiri primer film terbaru Dinda dan Ray yang cinta subuh ya Katanya tuh Wow kita pasti masih menunggu cidukan terbaru di malam minggu ini bersahabat ya Semoga apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Ya robal alamin untuk berikutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya Abang L Disimak diperhatikan Gendongan yang tentunya dipakai oleh Papa Bilar saat menggendong BBL Saat ngajak Abang L ini ke sawah Ini harganya bukan main fantastis banget ya dibanderol seharga Rp 990.000 Hampir satu juta para sahabat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 Bagus menunjukkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh